Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian Saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan info-info menarik dan pasti kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita Di kabar pertama para sahabat kita awal dengan cirukan vitamin BBL saat berkenalan dengan cewek cantik ya <tuh> Ini kiat banget para sahabat ya Masya Allah Paling agresif ketika ketemu cewek inilah BBL yang selalu membuat kita bahagia melihatnya Masya Allah Bang Fati agresif banget ya kalau melihat cewek hingga komentar pun banyak sekali diberikan di unggahan ini diantaranya akun Sri Hartati Parkit mengatakan Masya Allah ternyata persis bapaknya suka yang pakai hijab Wow <laughs> Ada juga persahabat tanggapan dari akun Recha Avriani 14 Masya Allah Bang Fatih awas di patah guzel loh Ntar dia ngambak loh katanya tuh Di patah guzel tuh abang L persahabat Kita lihat juga tanggapan dari akun Rika Komala 78 Masya Allah abang anaknya pintar, ramah sama siapa aja Cepat akrab persis pandainya Alhamdulillah persahabat ya Ramah kepada siapapun Sudah ditanamkan dari kecil Kepada BBL Kita bangga Dan pastinya kita juga kagum Dengan Leslar family Berikutnya sahabat Kita lihat di sini ada cidukan Bunda Lesti Gejora, ini keren banget persahabat ya Bunda L menunjukkan skill memainkan tentunya mobil ATV Ini keren banget saat di balik persahabat Dan Ciga Gejora emang rambo katanya itu persahabat Ini keren banget, multi talenta, skill Bunda Lesti Kita lihat tuh, wow ngebut banget persahabat ya, bahwa ATV-nya ini keren Mudah-mudahan ada vlog dari Leslar Entertainment yang tentunya sudah dinantikan oleh kita semuanya. Sudah merindukan kejutan karya dari Leslar Entertainment. Bismillah secepatnya bisa di up di channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Kita selalu menunggu, selalu menantikan kejutan dari idola kita. Dan selanjutnya kita lihat juga bersahabat di sini ada tentunya postingan juga. Torek Halilintar dan Fuji persahabat ya ini ngeprank papa bi perkara lele Persahabatnya bikin ngakak banget nih Torek dan Fuji aja tentunya nggak berhenti ketawa ngakak nih persahabat dia saat ngeprank papa bilar emang ada aja kelakuan yang selalu bikin ngakak kita lihat juga nih persahabat komentar dari Gustiatin. inilah kakak bilar kalau masalah kerjaan nggak kenal apapun yang penting menghasilkan saya dulu bisa nggak pengurusannya dan sebagainya, intinya teliti banget ya Tapi kita bangga dengan Papa B yang luar biasa Masya Allah persahabat, kalau membahas soal bisnis pastinya nomor satu langsung ditanggapi Tapi keren banget persahabat ya Walaupun ini prank selalu membuat kita bangga, kagum dengan sesek Rizky Miller Bismillah para sahabat Mudah-mudahan bisnis apapun yang dijalankan oleh Papa Bi Bisnis apapun yang sedang tentunya para sahabat, dilakoni Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan Amin Kemudian juga para sahabat kita lihat selanjutnya Kali ini kita membahas outfitnya Bunda lesti Kejora. Outfit keren Outfit kece yang dipakai oleh Bunda Ula Ini luar biasa Dimulai dari atasan baju bersahapin. Ini mencapai 799.000 rupiah Dan untuk celana yang dikenakan oleh Bunda L Harganya mencapai 1.099.000 rupiah Masya Allah Berkah barokah Untuk idola kesayangan Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar Dan bisa nular ke kita semuanya Untuk rezeki Les lar, amin Hanya doa-doa baik Yang selalu kita panjatkan Setiap harinya Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita lihat Ini ada cidukan semalam Saat mudah Lesti tiba Persahabatnya berenang Aduh, ini hey, juga persahabatnya Masya Allah selalu happy Ketika melihat Idol laki sayangan kita selalu bersama Dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Teriakan manja bunda lesti Mau ikut berenang Aduh Masya Allah banget bersahabat Makin bangga dengan pasangan ini Yang selalu memberikan kebahagiaan Yang selalu romantis Selalu cute Dan apa adanya Ini yang selalu membuat kita kagum Semoga untuk dukungan semakin kompak dari para fans Mudah-mudahan kita juga semua yang selalu sehat bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran, amin dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel youtube Divatif yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik, kabar bahagia dari leslar tentunya ini dulu informasi di pagi ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mimin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.